kita ke kabar pertama sahabat ya Ada info dari Oma Siwi Omanya BBL persahabat ya Karena Acara HUB ke-27 Indosiar akan segera hadir Tanggal 10 dan 11 Januari Tentunya bakal Diisi oleh artis-artis Ternama, artis-artis atas internasional Mudah-mudahan persahabat ya acara ulang tahun Indosiar diberikan kemudahan Kelancaran, kesuksesan, amin Perhatikan juga sahabat ya, ini ugan kemarin yang diinfokan oleh Bu Harsiwi dalam sebuah kalimat kemsen yang dituliskan. 8 hari lagi sahabat Hood Indosiar ke-27, dua malam penuh selebrasi yang diisi dengan acara dan program-program spesial khusus untuk sahabat penonton setia. Para Superstars akan hadir meramaikan pada 10 dan 11 Januari 2022 mendatang. Gak boleh banget dilewatkan ya dan juga wajib pakai tweetbon ya semua sampai jumpa di Hot Indosiar ke-27 mendatangkan konser Wonderful Journey Senin 10 Januari 2022 dan konser raya 27 tahun Indosiar luar biasa hari Selasa 11 Januari 2022 live Hot 850 waktu Indonesia hanya di Indosiar. Wah, wow, ini sih tentunya kabar bahagia juga untuk kita semua. Mudah-mudahan acara di siar selalu berkembang. Selalu mendapat support, dukungan dari orang-orang banyak. Amin. Dan untuk ke kabar selanjutnya, kita lihat juga bersahabatnya semalam. Alhamdulillah banyak sekali tentunya orang-orang baik yang mendoakan mensupport dan tentunya kasih hadiah kado spesial untuk BBL. Oh, banyak banget ya, Baby BBL sudah numpuk di rumah Leslar. Wow, mainan semua nih, mainan BBL yang sudah tentunya banyak banget di rumah Leslar dari orang-orang baik tentunya. Kakak Bilar pun menuliskan sebuah kalimat: "Makasih ya orang-orang baik yang sayang sama BBL." Untuk Kakak Bilar juga mengucapkan terima kasih banyak nih, untuk orang-orang yang selalu mensupport, mencintai Les di Aristide Bilar. Hingga postingan ini juga tentu banyak komentar Banyak respon yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Rahmanisa Cahaya Islami Mengatakan di kolom komentar Amin banget lah ya Kalau buat si abang mah tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan Amin Ada juga komentar lain diberikan dari akun Fianti85 Alhamdulillah banyak banget mainannya Aku ngebayangin wajahnya pasti ganteng banget Hidung mancung Makin penasaran katanya tuh Tentu kita juga semakin penasaran banget ya Mudah-mudahan saja Tentunya ada kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Selanjutnya bersama perhatikan juga Ini sebuah unggas spesial semalam dari Tom Liwafa Bersama dia Sebelumnya Tom Liwafa ada sebuah pertanyaan kalau sama Bilar and Lesti, katanya ya tuh persahabatan ya, perhatikan langsung sendiri posting momen foto ketika Tom Liwafa bersama Lesti Rizky Bilar ketika dinner bareng di persahabat di Ajal Sultan, wow <gif> Dan tentunya ini adalah acara ketika menghadiri ulang tahunnya atas halilintar persahabat ya, dan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Tom Liwafa Pasangan ganteng dan cantik yang selalu baik Rizky Bilar, Lesti Kejora Wow, Masya Allah banget bersahabat ya Mudah-mudahan dukungan doa-doa baik juga diberikan dari orang-orang hebat Yang mana tentunya selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar Ini sih kita merasa kebahagiaan dan merasa tanggap banget Yang dikelilingi oleh orang-orang hebat Orang-orang Sultan seperti salah satunya Tom Liwafa ini Dan untuk ke kabar berikutnya, perhatikan juga ini ada momen spesial ketika kakak Bilar diwawancara persahabat ya, Ketika ditanya bagaimana sih rasanya jadi ayah Kakak Bilar tentunya spontan mengatakan dengan kalimat seru katanya di ayah Wow bahagianya ya tak terhingga saat tentunya kehadiran BBL Wow Masya Allah banget mudah-mudahan BBL tentunya menjadi kebanggaan orang tua dan orang banyak Amin Berikutnya para sahabat, perhatikan juga Ini ada tingkah laku-kelakuan julid dari Dedak Lesti Persahabat ya, kepada Pak fer yang sedang tertidur Wah, wow, Bunda Lesti mulai jahil nih persahabat ya Tentunya keceriaan sudah mulai terlihat dari deda Lesti Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Untuk berikutnya juga perhatikan ada unggahan Indosiar, Persahabat ya, ini juga unggahan kemarin. Ada sebuah pertanyaan, tebak yuk BBL kira-kira lebih mirip Lesti atau Billar. Tuh, ada sebuah pertanyaan ya. Lebih mirip Lesti atau Billar nih BBL-nya. Aduh, makin gak sabar aja nih Persahabat ya untuk menantikan acara launching perdana BBL di Indosiar. Jangan sampai lupa, tinggal 5 hari lagi tanggal 8 tepatnya, Persahabat. Tentunya kita akan menyaksikan acara launching perdana kita bersama-sama melihat wajah BBL tayang di Indosiar tentunya dipastikan BBL itu perpaduan Lesti dan Rizky Bila selanjutnya perhatikan juga sebuah unggahan spesial semalam ternyata semalam ada Bang Putra persahabat ya dan Kak Septi Menjenguk BBL ke rumah Lesla wow, Masya Allah banget ya bahagianya Ada bang Putra Siregar Yang tentunya Menjenguk BBL Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan juga Untuk kita semua, Alhamdulillah Makasih Pak Putra Siregar Yang sudah sempat menjenguk BBL Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia Dan berikutnya juga perhatikan di sini kita Salfok dengan Kak Septi Dan Bunda Lesti yang tentunya Terlihat sangat bahagia sahabat ya perhatikan tidak Lesti kejora tuh tentunya tidak Lesti masih memegang perut ya wow tentunya sepertinya masih merasa kesakitan mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dari Allah berikan kekuatan dan kesehatan Amin wow ini sih suatu kebahagiaan banget untuk kita semua persahabat ya dan kita lihat juga keunggah berikutnya. Ternyata kakak Mila ini diganti album foto oleh Asker fotografi persahabatia ya. duh album foto maternity makanya ya tentunya nggak di ternyata sudah jadi album sah nih, ih ya. tuh sudah jadi album fotonya duh pengen lihat ya foto-foto cute dari Lesnar mudah-mudahan saja bisa diapprove persahabatinya di, di postingan kakak Mila maupun dengan les di kejuaraan. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih, anaskor pilar Ada galimat keemzan yang dituliskan Album Foto Maternity, duh makanya gak di-up di, di Tahunya udah jadi album aja katanya tuh Ada juga komentar yang diberikan banyak sekali dari para Fans Ya ini dari akun di anaskor Miss Wati mereka lebih suka di save secara pribadi daripada di diumpar umbar Makanya menjelajah akun orang yang moto adalah jalannya buat dapat foto mereka <risos> Wah luar biasa banget persahabat ya Tentunya fans sejati mudah-mudahan mendapatkan foto-foto cute Yang tentunya saat memotretan Lesti Rizky Bilar Selanjutnya persahabatnya kembali ke jahilan dengan Lesti Walaupun sampai malam, tengah malam masih jailin Pak Fer Fernandes yang sudah bangun tidur persahabat ya Tentunya kebahagiaan kita dapatkan semalam dari idol kesayangan Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, support dari orang-orang baik yang terus mencintai mereka Dan kita masih menunggu kabar baik, kejutan, dan ciriakan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru